Assalamualaikum. Hari ini kita lagi jalan-jalan di Sejinggu Ini Sejinggu ini uh, kuil ter apa ya, kuil tertua di Jepang. Jadi biasanya kalau tahun baru atau apa biasa orang-orang pada semayang di sini. Ya, cuman kami bukan mau semayang sih, mau jalan-jalannya di sini. Ini liburan Golden Week. Udah ya apa hari kita nggak keluar, sekarang kita keluar, oke okay, ikutin vlog kita hari ini ya. Okay. lainnya warna coklat jadi harus disesuaikan dengan bangunan iya, yang di sebelah sebelahnya ini Kau boleh beda. <tik aussay <tik aussay> <tik aussay> Oke hey guys, ini hey, tempatnya ramai banget. lalu pas di bulan-bulan big. -bulan Jadi hey. orangnya banyak banget nih. Nah sekarang kita mau dulu nyari makanan dulu. udah lapar, cuma kayaknya nyari makan yang bisa di makan buat jalan aja nih. Nah anissa kasih. Yang terburuk. Nah, kita mau makan siang dulu di sini kayaknya nih ya makan apa hari ini? Buku Buku yang mana buku? Istri, ibu, ibu. Mama, Mama. Ini punya Ibu, Bapaknya saya nih Ini Kita makan ya Kita だけ置いて食べよう。食べるうん。 Ini enak banget. udungnya enak banget. ada kayak yang di atau yang yang apa? wortak biasanya macu Ini Ini. ini terkenal dengan udangnya. Okay, udangnya ini Bias sekali nih. biasanya attakai ya. lain tipis-tipis disini udang-udangnya tebal-tebal, gede-gede hmm. dibanding udang yang biasa rasanya lebih kenyal ini hmm sudah terus kita udah makan sudah kenyang kita mau lanjut jalan-jalan lagi nah sekarang kita ada di depan pintu gerbangnya si jimbu kita mau masuk dulu ke dalam, cuman baterai aja Lalu kalian tunjukin ke kalian kayak gimana sih katanya harus malu sungai situ ikut <SILENCIO> <SILENCIO> bersih banget guys. jadi ini, ini, sama saking, ini bersih. bersih sampai kelihatan ke bawahnya. Tempat itu ada sampah sama sekali. ini cuma sampah-sampah. nih, sama Tapi, sorry. Bukan, bukan, bukan, bukan. Sampah yang di Ya. ya kita nah, masuk cuma lihat dari, dari bawah aja ya hmm. banyak sekali orang Jepang lagi sembahyang di sana mereka bungkuk-bungkukan kepala meminta kepada Tuhannya.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 好 Jungo. Ya. kau hmm. nah kita beli dulu ini bibik asalak bentuknya bentuk seni ya. Kalau Kawainnya lucu. Lucu. Neko mishe deh. bentuknya aja deh. Nekomishe Foto. ya, Foto. Foto. Look at Ini kau 食いすぎやね<笑><笑> <じゃあ、食べたないの>? <笑><笑> <treee> <treee> sebelum pulang kita mau beli olah oleh dulu. Ini oleh-olehnya namanya akapuku pupuk. Macam angkok guys nah, kita hari ini udah jalan-jalan di Senjinggu di kuil ter terlama di Jepang gimana menurut kalian kuilnya keren gak oke okay. sekarang kita mau pulang jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dan ketinggalan lebih kita berikutnya bye bye bye bye bye bye lagi suka